Oke sahabat otomotif, saya Arif dari showroom Sinala Motor Padang Kali ini akan, saya akan mereview satu Honda City RS 2021 kita... Oke okay, Honda City RS nya sudah di depan saya Honda City RS ini memiliki tampilan yang elegan Dilihat dari depannya sudah memakai lampu LED warna putih fog lamp LED juga kiri kanan pokoknya Honda City RS ini di mata saya sudah sangat perfect cocok untuk anak muda keluarga kecil bapak-bapak juga cocok sih pada bagian samping bisa kita lihat semuanya dari velg sudah memakai ring 15 dengan kombinasi tuton, bagian spion, berwarna hitam, pada bagian samping kita sudah memakai aksesoris di bagian tangan-tangannya. Ingat ya, mobilnya bekas, bukan mobil baru, tapi mobil bekas rasa baru. Pada bagian belakang sudah sangat maco, sudah sporty. Yuk kita bagian dalam. Bagian dalam pada mobil ini sudah sang bagi saya sudah sangat pas. Mobil ini kilometernya baru di angka enam belas ribuan. Tahun 2021 Mobil ini satu tangan dari baru Kuncinya masih dua Service record di Honda Dan pada bagian interior Masih ori semuanya Lampu-lampu masih hidup Audio masih nyala Masih standar Yang sudah kita ganti Itu cuma pada bagian Job sudah kita lapisi kulit Teman-teman bisa lihat Bagian dalamnya Oke Dan mobil ini kita bandrol dengan harga 295 juta rupiah Lokasi kita Singgalang Motor Jalan profesor Dr. Hamka Nomor 156 Padang Dapat hubungi marketing kita di 0812 6128 1851.